Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Saya -sahabat Arifin Berjumpa kembali dengan kami Pada kesempatan ini Kami akan menyampaikan Sebuah video Pawet Ta'aruf Wisudawan Santri MDTU Baitul Rahman Kedokan Sayang Mohon ditonton sampai Selesai dan jangan lupa Klik like Klik subscribe dan yang penting komennya itu loh jangan lupa ya di komen atau diberi komentar biar kehadiran sahabat-sahabat semua diketahui di konten kami ini Video yang sahabat-sahabat saksikan ini adalah situasi sebelum pawai dimulai Dimana persiapan-persiapan sedang dilaksanakan orang tua yang sudah datang menunggu Kemudian ada para santri juga pada duduk-duduk di teras-teras sambil menunggu pawai dilaksanakan Kemudian di tempat lain wisudawan juga sedang dipersiapkan dengan make up dan baju-baju atau baju-baju wisuda yang sudah disiapkan. Tinggal menunggu saatnya nanti pemberangkatan Pawai Tahrub. Ini ada barisan banser ini yang mengamankan jalannya Pawai Tahrub ini. Terima kasih kepada banser yang sudah membantu kegiatan ini. kita nantinya bisa mengikuti arahan dari Panitia tentang rencana kegiatan Paweta ini sahabat-sahabat semua, sekarang saatnya kita mendengarkan pengarahan dari Panitia tentang kegiatan kegiatan PAWE hari ini mengenai router dan sebagainya. Nantinya kita akan mengikuti apa yang disampaikan oleh panitia. Selamat mengikuti. Sebagai perwakilan dari panitia. Haflah akhirussanah Wisudawan FGDU B Rahman. atas partisipasinya panjenengan KP khususnya para wali santri dan santriwati dan para santri dan santriwatinya atas partisipasinya mudah-mudahan acara ini berjalan sesuai rencana berjalan Ya Selanjutnya akan menyampaikan untuk formasi dari nanti awetarul dari MGTU Bentrohman yang pertama yang pertama adalah di Isudawan berbaris di depan. Lalu, diikuti lagi santriwan-santriwati dan Wali Santriwan-Santriwati, NTNU Baitul yang pertama adalah salah satu. Sekarang sudah tiba saatnya para wisudawan berjalan melaksanakan pawai ta'aruf Diawali dari star yaitu dari depan masjid Betul Rahman Kemudian belok kiri ke utara menuju ke gerbang desa Petokan Sayang Kemudian nanti akan dilanjut balik kanan menuju ke balai desa Kedokan Sayang. Pawai ini didampingi oleh seni tradisional yaitu berupa calung oleh para pemuda dari desa Rancawiru. Seperti tahun kemarin, pawai ini juga diikuti oleh orang tua kemudian oleh para santri kemudian juga dikawal oleh banser-banser dari desa Kedokan sayang ini rute ke arah utara. setelah sampai di gerbang perbatasan desa yaitu Utara ini peserta pawai menuju ke arah selatan ini terlihat di depan gerbang masjid baitul rahman menuju ke selatan dan perjalanan ini tidak serta merta terus berjalan tapi nanti beberapa meter atau sekitar 100 meter mereka ini berhenti istirahat sejenak ada yang minum dan sebagainya kemudian nanti dilanjut kembali menuju ke rute berikutnya hingga sampai di Balitesa kemudian di Balitesa juga berhenti di sana mereka beristirahat beberapa menit ada kalanya 15 menit kemudian nanti akan dilanjut menuju ke selatan untuk tahun ini rute pawenya agak diperpanjang yaitu menuju ke SD2 di SD2 nanti balik kanan kembali pulang ke pangkalan yaitu ke arah awal ke setat awal yaitu di Masjid Betul Rahman kemudian nanti malamnya akan dilanjutkan dengan Prosesi wisuda Itu dengan istilah Malam apalah Akhir sana Yang nantinya Dihadiri oleh orang tua Santri Kemudian Orang-orang atau jamaah dari lingkungan Dan dilanjutkan Dengan ceramah Yang akan disampaikan oleh Ustadz atau kiai yang sudah dipesan sebelumnya ini sudah sampai di daerah selatan, yaitu di depan rumah Pak Lurah. Ini di depan rumah Pak Lurah, kemudian nanti berhenti di situ istirahat kemudian nanti dilanjut menuju ke Balai desa ada beberapa kali berhenti sekitar dua atau tiga kali berhenti setelah istirahat beberapa menit ini pahwe akan dilanjutkan sudah ada persiapan ini sudah Siap untuk berangkat. Kalau kita lihat ini para wisudawan dari jumlah ini mereka ini kebanyakan perempuan dan mereka itu dari beberapa macam ada yang dari SD ada yang dari SMP. Bahkan ada yang sudah Duduk di SMK Memang ideal ya Untuk mengikuti MTTU ini Sejak dari kelas 2 SD Karena 4 tahun kemudian mereka Akan lulus dan Kalau di kabupaten Tegal ini Ijazah Dari MTTU ini Bisa untuk menambah apa menambah nilai ketika ada PPDB yaitu dengan menambah jarak sekitar 1000 meter lebih dekat ke sekolah, sebab dengan sistem zonasi sekarang ini untuk masuk ke sekolah negeri dari sekolah yang dari tempat atau desa yang jauh dari sekolah ini agak sulit untuk bisa masuk ke sekolah negeri tertentu karena diantaranya adalah penentuannya dengan jarak terdekat dari sekolah dengan adanya ijazah MDTU ini mereka bisa mendaftar ke sekolah negeri dan untuk menambah jarak lebih dekat dengan sekolah sehingga peringkat mereka bisa masuk ke daftar yang diterima begitu Peserta pawai sekarang sudah masuk ke lingkungan balai desa kedokan sayang. Mereka ini nantinya beristirahat antara 15 menitan. Kemudian nanti dilanjut ke arah selatan. Kemudian kembali lagi menuju ke awal yaitu ke tempat pemberangkatan pawe tersebut Istirahat sudah selesai. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan ke selatan, dan sekarang sudah berada di depan SD2. Ya, ini saatnya untuk balik kanan menuju ke tempat semula. Kemudian, apa sih manfaat dari? pawe seperti ini kebanyakan ketika TPG ataupun MDTU atau madrasah mengadakan kegiatan akhir tahun biasanya dengan pawai-pawai mobil kalau ini berjalan kaki memang lebih keren dengan mobil tapi kurang manfaatnya kalau di sini dengan jalan kaki tujuannya adalah biar masyarakat mengenal atau melihat atau tahu bahwa di MDTU itu meluluskan atau mau wisuda para santrinya. Apa efeknya masyarakat akhirnya tertarik untuk mendaftar di MDTU. Buktinya, tahun-tahun kemarin juga seperti itu. Ketika habis, ada wisuda atau ada pawai begini, banyak masyarakat yang segera mendaftarkan anaknya dengan cara membawa fotokopi atau apa namanya itu, kakak ya, agar anaknya didaftar karena. Kalau nanti terlambat Mereka ini khawatir nanti anaknya nggak masuk Sebab tahun-tahun sekarang ini Di MDT UB Turahman Jumlah pendaftarnya makin meningkat Dan tiap tahun menolak Dari arah selatan bisa kita saksikan Para peserta Pawai Aruf sudah mendekat ke gerbang Masjid Baitul Rahman ini menandakan bahwa pawai akan segera berakhir yaitu di titik awal pemberangkatan mereka masih kelihatan segar bugar dan semangat meskipun menempuh perjalanan jauh dan segera masuk ke halaman Masjid Baitul Rahman demikian Sahabat-sahabat senior, bawel, taharuf, wisudawan, mdtu, baitul rahman, mudah-mudahan dengan menonton Pawai ini bisa menginspirasi masyarakat. Kemudian, jangan lupa klik like, kemudian subscribe, dan jangan lupa di komen, beri komentar supaya Keberadaan sahabat-sahabat semua ada atau diketahui di konten ini bisa saksikan yang lain yaitu live wisuda MTTU waitu Rahman yaitu di live demikian sehiri semoga Sahabat-sahabat semua, sehat selalu dan banyak rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.